Ya, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Astor Ponta. Kan kemarin kan ini yang main apa tuh? Ini ternyata nama mapnya tuh Olympus ya, bukan Olympus ya. Yeah. Iya, yeah. ternyata nama mapnya itu Olympus guys. Aduh, baru tahu nama mapnya Olympus. Olimpia nama mapnya itu Olympus ya, waduh, oh ya udah, dia ganti, guys. Reckless and full of Rex, okay, let's go. Some mistakes can be fixed, others can... I do not care who makes the kill, as long as I can observe it die. Uh. This is your champion. guys. Kita di situ. Kita ada yang ganjil ya apa ya? Gitu? senjata senjata ini, aduh ya singgal apa? Senjata di mana Antum senjata? Ah ya di bawah. Biasanya banyak guys di bawah sini senjata. Ini dia salah satunya. Masih, ada lagi gak ada sih seharusnya enggak, tinggal, tinggal ini doang. Tinggal ini doang guys senar. one. Kan? Ring countdown. Wait, wait. Nice, nice. Ada ini. Nice, okay. Okay, ini dulu. Oke, okay, ya. oh, yang tadi. Langsung ke sana aja ya. Cuy. Reloading. Ya, malah ke sana lagi. Enggak tidak ada. Oke, okay, nice. tidak ada musuh. Oke, okay, warna biru itu kenapa ya? Wah, asik dapat ini. Dekat lagi. Scope standar. Deadpack-nya ya. Reloading sepertinya tidak ada backpack guys tidak ada backpack eh aduh ada musuh ada musuh guys ada musuh hati hati ada dia ada mana dia Oh, nice ada backpack. Let the experiment begin. Surging forward. Nice backpack. Oke, okay. walaupun masih yang warna biru. R301 here. Another here. Nice. Okay. Ah. Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong, please help I can. My friend help. My friend help. Don't leave me help. Friend, help. Friend, help. Friend, help. Nice. Help me my friend. Don't, don't, don't, don't. I'll help you on Ada di atas ya. Reloading. My friend, ini, my friend. Okay, next? Uh, my friend, Nice, thank you. Reloading. Okay. Yeah. Subject spotted here. Killing no non subjects. gas trap. I'm going in. Subject okay. spotted here. We're bringing oh, by two different squads untung aja para, pada pro ya. Aduh. Replicator being delivered. Wah yang ketiga ini. ini. Kayaknya ada yang kurang ini. Eh, ini senjata apa tadi sini? Ini senjata apaan dia ada punya apa? kira dia ada yang bagus ternyata tidak Tidak guys, ini musuh senjatanya pada tidak bagus. Oh ini bagus nih. Tiga. Mana dia? Mana Joy? Healing my wounds. Oh ini bagus nih. Mereka pada Ya pada bagus. Dari mana mereka? itu ya. Hmm. down one reloading ya new kill okay, nice new kill there reloading ada lagi nih satu lagi ah salah guys 2 Asik Aduh aku Bambang 2 lagi Ah ke sini dua Asik Ah Tolong akhirnya Oke, okay, jadi warna biru, guys. Eh, jadi warna ungu perisainya. Masih. Ya, kalau nggak dibantu temen sih juga nggak bakalan bisa kayak gini sih. Oke, okay, yang ini jarak jauh, guys. Yang ini. Yang wait, wait. Nice, masih Nih, Sik. oke. Helmnya nice, udah untuk ini, guys. Oke, okay. ini sudah. Phoenix peralatan, Phoenix emang gak ada yang punya backpack bagus kita gitu apa ya? Kayaknya gak ada sih yang punya backpack. Warna muda, ngadak opor <gupar> asik dah. Mantap, search forward, Dap grateful guys. Enggak sih, belum yang teropong. Belum. Round two, beginning ring countdown, stabil aras juga sama. Untung teman-teman saya untung ini uh, suka saya pada pro. <gupar> udah ya. Ngapain nih, bos? Mau ngapain, bos? Ini kita udah ngekill 5 nih, padahal baru ini. Hmm, ini korek. Ini apaan, guys? Udah oh. ada lagi kah? di atas. Ya di atas guys. Itu dia. My friend, help. Shotgun level 3. <sk Safe Otto> Help my friend. Di belakang ada lagi ya. Nggak ada cuy. Nggak, kita diserang oleh squad yang berbeda, Reloading. bukan kita yang diserang. Uh, oh. yeah, ada lagi. Ah, uh, ini ini popora Reloading. padahal udah bagus loh. Eh, teman kita guys, aduh. Masih sempet gak sih? Eh, guys, sempet sempetin. Reloading. mio fratello, mi stiamo facendo. Io, mio fratello, mi stiamo facendo. I'm coming. On friend, I'm coming. Hmm, Bentar, guys. Searching forward. guys. Reloading. Enemy. My friend banner kita ambil bannernya guys oke okay. one more one out ah. Khabar, Aduh, my friend On I am... Enemy. enggak bukan itu yang saya cari mana ya bendera masih bendera itu dia bendera ayo ambil bendera guys nice laser sight here level three <laughs> dia ambil punya teman kita ada Reloading. sama dia ya diambil sih teman kita ngambil punya teman kita Benarnya cuy. Oke. Okay. Recharging my kita recharge shield. Dia ambil ini, kok. Oh, nice. Oke, deh. Beginning ring countdown. Ada yang kurang, ada yang tegak Cari dulu Gak ada, dan kalaupun ada Kita gak punya cukup itu <laughs> aduh Shotgun bolt disini Level 3 Shotgun bolt disini Level 3 Reloading my friend Ayo cepetan Yang warna hijau di mana? Oh disitu Waduh. Yang warna hijau di situ, waduh. Oh enggak, dia udah keluar yang warna hijau. Yang warna hijau sudah keluar, guys. Oke. Okay. I suggest we do some research in this area. Apaan? Searching forward. Oh, iya, iya. Okay. Ring is in One more Jadi guys, kalau misalkan kalian kalah dalam suatu pertempuran, itu jangan marah-marah gitu Soalnya kalau dari saya baca-baca ya, itu bisa batin alias apa ya Kalau misalkan kayak ngebanting, habis itu teriak-teriak pas habis kalah pertempuran Itu langsung, itu jangan marah-marah Selain bikin gadget juga rusak ya kalian kan pasti banting tuh hp pasti kalau kalah ya itu juga nyiksa bat batin jadi batinnya menjadi agak lebih rentan mentalnya juga makin menurun mentalnya ya jadi kalau misalkan kalah itu mendingan sabar ya kayak oh ya udah memang memang kalah kok ya memang kalah ini cuman pertempuran di game cum bukan pertempuran biasa bukan di suriah bukan di palestina hmm. Ini cuma pertempuran biasa. Warning, ring movement in progress. Ini dia ngapain nih? Ya gitu ya, kalau misalkan kalah. Care package being delivered. Jangan langsung main banting-banting gadget lah, apalah headset lah. Ya, Tuh kasihan itu headset sama replicator HP. being delivered searching enggak hmm. ada yang punya tuh. Join. Hey, fire. Let's kenapa? Round Woi, kenapa woi? Jangan ngelag, jangan ini apa tuh? Woy, ini kenapa? Woy, apa sih namanya yang kalau diem aja itu nggak ngapa-ngapain? Apa ya namanya lupa? caught in the face chamber temporarily banished saya tinggalkan kamu dulu hmm. Sik, Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, What are you doing? udah, udah, udah, Reloading. Ah. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, nih tadi. Oke, okay, tidak terdeteksi. dua ready you smell dia care package being delivered subject spotted i need shield shield ah. replicator being delivered searching for Subject ya, Sonar lagi. Ini dia. Ada dong ada shield. Cuit. Siap, Boss, Ya, tinggal lagi. Yadang. Beginning ring countdown. Subject spotted here. Oh. oh doing I suggest we do some research in this area Hmm Para bapak, come research searching perlu guys ini Nah ini dia Ini dia Nice. Oke, okay, ready? My Stay on lookout. Ini harapan terakhir guys, alias baterai saya terakhir. Ready? Let's go. Searching forward. Tatar, pastikan kinerja juga full dulu. Satu, dua, tiga, let's go. Reloading. Reload. Siap? Let's go. Searching forward. Ready? I'm ready, boss. Apa? Satu. So, I know that. Ada berapa sih? Reloading 2 hop guys And. forward Lagi like ya Aduh Enemy itu oke okay, show penuh dua halo asyik mana lagi guys satu lagi aduh ini kamu ya easy dan jadi champion Asik. 10 oke okay. waduh guys waduh ya tadi hebat ya nge-solo uh, solo versus tiga orang <laughs> hebat ya jadi kalau misalkan kalian kalah itu jangan marah-marah uh, gitu loh sabar aja sabar salah saya lihat di beberapa media tiktok, youtube itu gamer Uh, pada ngebanting ya itu kasihan gadgetnya ya yeah. tadi ngesolof versus 3 ya ya yeah. uh, menang alhamdulillah yeah. sekian itu untuk uh, itu untuk video hari ini ya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe video ini sekian untuk hari ini sekian untuk video hari ini kita akan bertemu di video selanjutnya dadah